Sobat sekalian, anggrek yang satu ini warnanya soft banget deh Sobat lihat tuh, perhatiin ya warnanya soft kemudian susunan bunganya itu kemuyuk, rame banget dan secara sekilas tidak seperti anggrek ya tapi ini adalah anggrek yang sangat unik dan kecil-kecil cabe rawit bukan kecil-kecil gorengan, bukan cabe rawit ya oke anggrek apakah ini kemudian apakah bunganya memang bisa sebanyak ini dan bisa nggak untuk pemula sobat sekalian ini adalah anggrek ionopsis utri populariodes hah apaan tuh mungkin sobat baru denger ya jadi ya mirip-mirip oncidium untuk bentuk daunnya terus ada bulbnya kecil banget tapi bulbnya tidak kelihatan ini genusnya dari genus ionopsis spesiesnya Putri Memang anggrek ini bukan berasal dari Indonesia. Tetapi dari Amerika tropis yang iklimnya ya tropis seperti Indonesia. Itu dari Meksiko, Guatemala, Haiti. Kemudian sampai ke Kuba. Sampai juga di Brazil sobat sekalian. Anggrek ini memang kecil ya. Tapi buahnya bisa sangat banyak. Kemudian anggrek ini juga ditemukan pada ketinggian 0 meter dari permukaan laut. Atau sea level ya. Jadi dataran rendah oke. Okay, sampai dengan 1300 meter dari permukaan laut. Dataran menengah, yes. Dataran tinggi, yes juga. Dan anggrek ini sifatnya suka dengan iklim yang agak kering sobat sekalian. Makanya Fahri lebih prefer untuk menanamnya ditempel pada papan seperti ini karena dia suka akarnya itu bebas gitu. suka akarnya bebas suka angin yang hmm. cukup banyak cahaya matahari pun dia suka yang cukup banyak 70-90% nih sobat sekalian jadi kalau terlalu teduh biasanya dia akan busuk kemudian untuk kebutuhan air dia nggak suka airnya terlalu banyak sobat sekalian karena kalau airnya terlalu banyak nanti dia bisa busuk sobat sekalian untuk angin dia seneng banget angin, ya mungkin bagi dia angin yang bertiup itu semacam sesuatu yang nagih gitu Kemudian Eonopsis des ini lumayan rajin berbunga Jadi setiap musim dia akan berbunga, ya musimnya biasanya akhir musim hujan gini ya Di bulan-bulan Februari sampai dengan April Satu tangkai itu biasanya bercabang-cabang dan bunganya banyak varian warna bunga pada Ionopsis ultricularyodes ini cukup unik. Mulai dari putih, kemudian keuwan, sampai uang agak gelap. Tahanan bunganya pun cukup lama ya. Sampai dengan 2 minggu. Boleh nggak kena hujan? Ionopsis ultricularyodes ini boleh kok kena hujan. Asalkan ditanam di ditempel seperti ini. Jadi air hujan itu tidak menggenang tetapi cepat sekali kering karena seperti yang Faris sampaikan tadi Ionopsis utriculariodes ini tidak suka terlalu lembab dan terlalu basah jadi Fahri tempelkan pada papan kulit Venus dan cahayanya juga butuh cahaya yang cukup banyak Ionopsis utriculariodes ini kalau nanti sudah membentuk rumpun seperti ini nanti bunganya akan sangat banyak karena satu tangkai bunga itu dia akan bercabang bercabang bercabang kemudian mereka akan menunjukkan bunga yang mekarnya serempak sekalian sehingga sangat menarik seperti ini showy Enopsis ultriculariodes ini juga harganya nggak terlalu mahal sobat sekalian sehingga buat pemula juga bisa terjangkau kemudian untuk perawatannya tidak susah asalkan ya tadi diperhatikan jangan terlalu lembab airnya jangan terlalu banyak cahayanya cukup Bahkan, ionopsis ini semakin banyak cahaya, nanti daunnya berarti akan semakin gelap keuwan gitu. Dan dia mempunyai cadangan air pada daun. Jadi daun ionopsis ini cukup tebal. Karena di situ berisi cadangan air, akarnya sangat kecil-kecil dan serabut ya, berbeda dengan akar agreg bulan atau vanda. Akar ionopsis ini lebih menyerupai akar oncidium, akar sinojin juga. Jadi kecil-kecil tapi banyak, kemudian pemupukannya sempat bisa semprotkan ke daun, akar, atau memberikan pupuk slow pupuk yang diaplikasikan setiap enam bulan sekali. Ionopsis otriculariodes ini kesimpulannya perawatannya cukup mudah sangat menarik bentuknya unik cocok sekali untuk rangkaian gimana sobat tertarik untuk memilikinya bisa dapetin di vari orkid semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ianopsis utriculariodes utri itu kan makananku zaman yang kecil ya yang dibungkus daun terus manis itu utri noko terus petotan pendut gitu untuk, betul ya